kali ini kita masak sayur daun singkong bumbunya. Bahan-bahan yaitu daun singkong yang sudah direbus dengan garam. Untuk bumbu ada perangkap, bumbu kecil, kemudian bawang merah cincil. Untuk miri manggir ditambah dengan bumbu yang lain yaitu serai, daun salam, laos, jahe, gula jawa tumbar, garam, dan kaldu sapi untuk lombok atau cabai merah secukupnya sesuai dengan selera. tumbuh-bumbu kita ulek sampai dengan halus yang pertama yaitu tumbar kemudian miri, tumbuk sampai dengan halus bawang dan perambang juga dimasukkan tumbuk sampai dengan halus Selanjutnya kita tumbuk halus yaitu kunir, jahe dan untuk laos kita geprek, termasuk serai juga kita geprek. setelah itu kita sangrai bumbunya sampai harum setelah berbau harum serai dan laos kita masukkan serta daun salam kemudian cabe yang sudah dihaluskan kita masukkan Tambahkan santan, kemudian gula jawa dan kaldu sapi ya, masukkan. A few moments later. setelah mendidih kita masukkan daun singkong sambil dipulat balik ya santannya supaya tidak pecah Kita masukkan cabai rawit cabai rawit putuh ya jadi biar enggak pedas tetapi bisa digunakan untuk lalapan saatnya A few moments later. Nah, ini dia hasilnya sudah matang. Siapa coba? Jangan lupa like, comment, and subscribe.